Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, di dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah, para sahabat. lari manapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentu ini adalah malam bahagia banget, ya. Bagi semua para anak muda nih, malam minggu, masya Allah luar biasa. Tentu, pemimpin akan memberikan vitamin-vitamin bahagia dari pasangan terfenomenal Lesti dan Rizky. Bila... Kegah per-pertama persahabat kita lihat, ada sebuah spesial terbaru dari om Kevin yang mengunggah sebuah musikin foto Ayah Kejora bersama Lesti dan Bilar, duuuu, gemes banget nih ya Vibesnya luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk idola kesayangan kita dan keluarga besar Ada kalimat kepsi doa yang dituliskan oleh om Kevin situ mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Yu doakan oleh kita semua, Ayah Kejora, Rizky Bilar, Lesti Kejora, dan keluarga beserta rombongan semoga disehatkan dan dilancarkan semua urusannya. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Salam kompak." Wow, itu bersahabat ya. Tentu di sini ada sebuah doa yang tulus dari Om Kevin untuk keluarga besar Leslat Mudah-mudahan doa baiknya dijabah dan kita harus kompak dan tetap solid selalu mendoakan mendukung bersuport Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali komentar dan respon yang diberikan dari akun Instagram Hasanah Baryotul Mengatakan Amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ketika Masya Allah banget ya, yuk Tetap solid selalu mendoakan yang terbaik untuk Dede Elasti dan kakak Rizky pilar Ke kabar selanjutnya, Ayah Kejora pun mengunggah sebuah postingan nih pas abad. Yaduh, kece banget nih foto dari Ayah Kejora di Turki liburan hari kedua. Masya Allah mudah-mudahan saja selalu sehat, selalu lancar dan selalu dipermudah segala urusan keluarga besar dari idola kita. Ada sebuah kalimat kesen juga dituliskan oleh Kejora di akun Instagram pribadi miliknya Panas tapi terasa dingin katanya itu Masya Allah banget ya <guruh> Memang luar biasa itulah Kita ini selalu saja bersahabat ya memberikan kebahagiaan Apalagi dari orang-orang terdekat seperti sang ayah yakni ayah Kejora yang selalu saja membuat kita semakin bangga dan bahagia Selanjutnya persahabatan dari sebuah postingan juga Dari Rizky Bila sebelumnya Mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa Bareng di relasi kecil Sambil pegangan tangan Tentu postingan foto ini banyak dibanjiri komentar Dan respon yang sangat luar biasa Yani dari tv Tri Karlina Ini mengatakan juga di kolom komentar Masya Allah senangnya yang lagi baby moon Kata tv Tri ya Masya Allah banget nih tv Tri." selalu ada, selalu mensupport, selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita luput kakak Bilar juga menuliskan sebuah kalimat caption di postingan tersebut, salam dari Binjai, eh Turki kata kakak Bilar ya, fashion stylist at Hara thanks to rajatravel.id kita ke kabila waktu masya Allah paketnya stelisnya ternyata ini dari kak Hara masya Allah luar biasa bebasnya seperti orang-orang korea nih sahabat ya luar biasa halo jadinya atau persahabat ya luar biasa warga Konoha mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk kita semua dan kita juga salut sama celana kakak Bilar abad, ya yang naik sebelah tuh perhatikan baik-baik duh <gülüyor> dan kita lihat juga ternyata kakak billar juga menuliskan lewat komentar Pak sahabat ya di mengatakan ia tahu celananya panjang sebelah kata kakak Bilar ya masya allah tetapi tetap ganteng dan keren banget nih persahabat ya Mudah-mudahan selalu memberikan vitamin bahagia untuk kita semua Dan berikutnya kita lihat juga sebuah info dari Ibu Harsiwi Ahmad Ya dan setiap pribadi yang satu jam yang lalu menginfokan Bahwa bakal ada acara kembali di Indosiar Yakni acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 Ini segera tayang di Indosiar, ya, masyarakat ya masya Allah dan kita lihat ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi seperti yang sahabat sudah ketahui tahun ini lembaga sensor film RI kembali akan menggelar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 Terus berita terbarunya ya kira-kira pasangan Leslar, Lesti Kejora sedih akan hadir nggak ya di anugerah lembaga sensor film 2021 kini? Leslar Lovers mau banget atau mau banget? Hehehe, salam hangat masya Allah banget ya. Tentu dipastikan, mudah-mudahan saja Lesti Bilar bisa hadir di acara anugerah lembaga sensor film 2021. Banyak dibanjari komentar respon juga yang diberikan dari sahabat Leslar Yang di akun Leslar Lovers and Arab Mengatakan mau banget bu dah kangen Leslar tampil live di TV Indosiar Itu Masya Allah banget ya sudah menunggu Kehadiran Lesti dan Rizky Bilar di panggung Indosiar Masya Allah Yuk kita banjiri komentar di kolom komentar. Postingan ibu Harsyul Ahmad. Yuk kita sama-sama kompak dan solid selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabat ada info penting dari Antv. Yang mana jangan sampai lupa nih. Wow, masalah banget ya. BTS dari CAL untuk besok persahabat ya. Jangan sampai lupa saksikan terus keseruan kisah cinta Lesti dan Rizky Bila dalam acara Cinta Abadi Leslar tetaplah Bersamaku Setiap hari minggu Tayang di antv jam 4 sore Wow, cuplikan juga luar biasa banget Persahabat, jadi di lagi Bagusin kakak Bilar Sepertinya kalau Bilar disuduh orang olahraga Persahabat ya, Masya Allah Ini ceritanya persahabat ya Untuk episode Nanti besok Duh kakak Bilar Rizky Bilar terlihat gendutan ya ternyata setelah menikah dan harus olahraga nih Les La Sampai ayah Daniel bawa beri barbel nih biar kakak olahraga dan disuruh berenang Wah seru banget ya gimana nih kelanjutan keseruan mereka Makanya jangan sampai lupa terus saksikan pantengin terus on TV biar kalian tidak ketinggalan Biar kalian tidak terlewat bersama ya, dia untuk menantikan untuk selalu Menonton acara cinta Amelina di Antv hari Minggu besok, tanggal 24 Oktober 2021, jam pas sore. Dukung selalu support yang terbaik untuk karya-karya dari Lesti dan Rizky Billar. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, total stay tune dan pantingan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.